Hi guys, welcome back to our channel khusus untuk video kali ini aku bakal mereview varian terbaru dari produk sekarang beberapa hari yang lalu aku kirimin produk um, dari sekarang ku ini. Jadi di sini ada body scrub, terus ada body lotion dan juga shower scrub. Nah, tiga produk ini varian terbaru dari sekarang aku ini malah aku khusus untuk kalian. So, yang pertama itu ada body scrub yang varian kopi Ini terbaru dari Scarlet Watering dan ini benar -benar. Jadi tampilan di dalamnya seperti ini guys. Kalo -kalo ya guys Kalau kalian bisa ya, lihat itu ada bunuh bulu yang hapus di dalam Aromanya itu aroma kopi So, ini cocok banget buat dalam nasi yang mandi gitu Kalau coba yang scrub varian kopi dari Scarlet Watering dan ini aman karena udah terregistrasi baby dan juga notice on animal dan sudah tersertifikasi halal jadi buat teman-teman jangan ragu buat nyoba yang varian terbaru skylight whitening, varian scrub varian kopi terus kita ada terus kita ada shower scrub yang rasa kopi juga guys Ini warnanya itu seperti eh nah, uh, yang shower scrub rosakobi ini mengandung mengadung bakarion dan vitamin E dan juga kolagen membuat kulit tampak lebih halus dan yang paling penting ini bisa mencerahkan kulit, guys. Yes, so, untuk serangkaian penggunaan dari produk scarlet whitening ini, nanti bisa mulai dari body scrub-nya dulu. Scrubnya ini digunakan 1 sampai 2 kali dalam satu minggu. Jadi nggak digunakan setiap hari ya, guys. Kalian bisa gunakan bagi scrub ini satu atau 2 kali dalam seminggu. Dan cara penggunaannya seperti kita menggunakan scrub yang biasanya, kita buka. Yang ambil ini uh, sesuaikan dengan kebutuhan kalian mau ambil, mau menggunakan dulu banyak apa diamkan selama 2 sampai 5 menit atau tunggu sampai mengering setelah itu baru dibersihkan kulitnya sampai sampai kulit matinya itu terangkat setelah itu baru dibilas dan untuk membuat hasil dari body scrub itu lebih maksimal kita bisa pakai yang shower scrub ini. Kenapa? Karena shower scrub ini yang body shower dari Scarlet whitening ini kayak punya scrub juga kecil-kecil di dalam kalian lihat jadi ini akan bisa membantu untuk lebih memaksimalkan penggunaan si body scrub yang tadi so uh, don't worry guys kalian bisa pakai ini setiap hari tapi body scrub itu kalian bisa pakai satu atau dua kali dalam seminggu dan yang terakhir kalian bisa pakai Body lotion sesuai dengan varian pilihan kalian masing-masing. So kalau di sini ada show varian jewelry dan gunakan body lotion ini setiap hari untuk membantu menutrisi kulit. Penggunaannya simple banget, apply uh, body lotion ini di bagian tubuh yang kalian inginkan. Terus usap secara merata guys, kita pakai body lotion seperti biasa. Tuh jadi bakal bisa langsung cerah gitu jadi kalian bisa menggunakan serangkaian produk body care dari Scarlet Whitening ini Untuk mendapatkan kulit yang lebih sehat dan juga terawat Dan kalian gak usah khawatir karena semua produk body care dari Scarlet Whitening ini Aman untuk digunakan di semua jenis kulit dan juga untuk ibu hamil dan menyusui Tapi direkomendasikan untuk dikonsultasikan dulu kepada dokter sebelum memulai pemakaian dari produk Scarlet Whitening ini Dan harga untuk setiap produk ini hanya Rp75.000 dan kalian bisa langsung cek di Instagram at Untuk melihat semua food varian dari produk terbaru skarnet whitening dan juga bisa langsung melakukan pesanan di sana guys Atau kalian bisa langsung buka di Shopee, tokopedia and many more Untuk mendapatkan produk dari skarnet whitening dan kalian juga bisa ngecek keaslian dari setiap produk karet ini dengan men-scan barcode dari setiap produknya ini aja Dalam men-scan barcode dari setiap produknya atau langsung ke halaman resmi Bebox dan masukkan kode dari setiap produk dari setiap produknya untuk ngecek produk yang kalian gunakan itu asli atau bukan so, buat teman-teman yang sekarang masih nyari serangkaian body care yang cocok untuk di Udah akan setiap hari bisa banget nyoba serangkaian produk Scarlet Returning ini. Kalian bisa nyoba varian tergantung dengan pilihan kalian. Cek di instagramnya buat melihat varian apa aja yang ada di Scarlet Returning. Kalian juga bisa langsung follow instagramnya guys untuk mendapatkan update terbaru dari setiap produk yang ada. Thank you so much for watching and see you on the next video. Bye!